Halo teman-teman, wow, kembali lagi di channel si keren boy teman-teman Wow, ada mainan kotor teman-teman Oke teman-teman, mari kita ambil teman-teman nah, Kita ambil dari yang ini ya teman-teman Oke, kita mulai Aduh Let's <smart noise> <smart noise> go. Wow, sudah kita ambil semua teman-teman. Wow, dan mari kita cuci teman-teman. Oke teman-teman, wow, mari kita cuci langsung. Let's go. Kita cuci ya teman-teman. Kita mulai dari yang sembarang. Oke, kita cuci saja. Wow. Terus sekali teman-teman. Wow jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman wow dan jangan lupa teman-teman mandi teman-teman karena mainan mainan pun mandi masa kalian enggak teman-teman oke okay, kita mulai lagi wow kotor sekali teman-teman wow Wow, warna kuning mobil kodok. Selanjutnya, terpilih sembarang saja. Wow, mobil pak Lisi Selanjutnya, wow. udah bersih Selanjutnya mobil petu warna merah teman-teman Oke okay, Sudah selesai Selanjutnya Wow Mobil beko teman-teman mobil ekspokator yang oh. sudah selesai juga selanjutnya wow ikan koi ini teman-teman wow sudah bersih selanjutnya mobil mic teman-teman mengaduk semen kotor sekali Wow selanjutnya mobil berwarna U selanjutnya <tuh> berwarna kuning. selanjutnya sudah bersih juga masih banyak yang kotor tapi nggak apa apa nanti dibersihkan lagi selanjutnya wah langsung saja teman-teman wow Oh, sudah, bersih. Oh, sudah, bersih. sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih semuanya teman-teman Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman